Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait galaksi ubur-ubur yang dikenal sebagai JO201 Nah teman-teman, kepengen tahu kan bagaimana galaksi ubur-ubur ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya sebuah galaksi ubur-ubur dengan tentakel-tentakel bintang menggantung dalam kegelapan pekat pada gambar ini dari teleskop antariksa Hubble Saat galaksi ubur-ubur bergerak melalui ruang intergalaksi, gas perlahan-lahan terkelupas membentuk jalur yang menyerupai sulur yang diterangi oleh kumpalan pembentukan bintang. Sulur biru ini terlihat di bawah inti galaksi ini, membuatnya tampak seperti ubur-ubur. Galaksi ubur-ubur khusus ini dikenal sebagai JO201 terletak di konstelasi Cetus yang dinamai dari monster laut dari mitologi Yunani kuno. Konstelasi bertema monster laut ini menambah tema bahari dari gambar ini. Sulur galaksi ubur-ubur melampaui piringan terang inti galaksi. Pengamatan khusus ini berasal dari penyelidik tentang ukuran masa dan usia kumpulan pembentukan bintang di seluruh galaksi umur ubur para astronom berharap ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pressure tripping atau proses penciptaan seluruh galaksi uber ubur dan pembentukan bintang Wide Field camera 3 Hubble menangkap pemandangan laut galaksi ini, instrumen sebaguna yang menangkap gambar pada panjang gelombang interviolet, inframerah, dan tampak Wetpel kamera 3 adalah sumber dari beberapa gambar habal yang paling spektakuler. Para astronom berharap pengamatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara rem pressure stripping proses yang menciptakan sulur galaksi ubur-ubur dan pembentukan bintang ungkap nazar. Nah, teman-teman pecinta astronomi.